Woi, sahabat geser. Hari ini kita jungleing menjelajah mana, Bang? Petung. Petung, desa Karangasem ya. Iya. Yeah. Kita mencari air murni. Oh iya. Yeah. Air Prep. segar, asli biar aliran darah berjalan dengan lancar. Wah. Oh. Ini, ini Pokoknya perjalanan kita sahabat eksplor ya. Jangan lupa dong di-subscribe, like, and share, komen. Kasih tahu kita dong bocoran di mana lagi yang asyik kasih tempatnya yang nanti kita Om, akan belajar ini apa nih? ada peserta di belakang, ternyata lo ngeling yuk kita nge-explore Masih aja banyak aja, eh masih aja banyak aja. Memang masih masih ada aja yang banyak belum sadar akan lingkungannya. Padahal Masalah potensinya bagus banget, bisa menjadi salah satu tempat pariwisata di Bali. Tapi kurang sadarnya masyarakat Masalah. akan masih aja sampah artinya yang gini-gini udah nggak ada lagi semakin kita bersihkan semakin asik kita untuk bisa ber apa namanya bersantai-santai, nah, ngibur diri ya kan, yeah. apalagi ini airnya alami, ini air asli ya, asli. dari pegunungan, dari gunung agung. mantap mantap, ini asli air gunung nih, sumbernya. ya, dan sumbernya. tapi kita nggak tahu ya binatang liarnya gimana di sini. pasti ada aja. namanya alam ya kan. yang penting apa om? jaga, jaga lingkungan, jaga hati. dan jangan lupa dong, subscribe, ya. subscribe. subscribe. Hai, selamat menikmati, tuh lihat Eh, dulu, ngeleng <laughs> <laughs> <Hey, laughs> gitu. Aku Kedar ke dark leveling ya ya ya Tau ada tawar ada pemoman sambil ngelau, eh, kok ada ada pisah ada gimana enak? mantap bro kaya gak? lawar maafin, pada sum sum sum bebek tapi bukan babi oh, sama bebek dia babi oh ya sahabat dia luar finally kita sudah selesai hari ini kita akan keling berikutnya, ikutin terus perjalanan kita, jangan lupa dong subscribe, like, and share. Yang pasti hari ini asik, airnya asli, bisa diminum kalau gak tau malu. Bisa diminum, bisa nuncang.